Hanya melalui HP, Anda bisa membuat video animasi seperti ini. Bagaimana caranya? Yuk disimak! Oke okay guys, pada video kali ini saya akan membahas tutorial membuat um, video dari KineMaster. Langsung aja kita cari di Playstore. Uh, KineMaster, nama aplikasinya KineMaster. Teman-teman boleh download di... Play Store atau di App Store. Nah, di sini sudah saya download. Langsung aja kita buka. Karena saya ingin membuat video YouTube, jadi saya membuat rasio videonya 16 banding 9. Oke, okay, hal yang pertama kita lakukan adalah menambahkan media nah di sini saya ingin menambahkan media menambahkan foto sebagai media yang sudah saya download sebelumnya nah sini sudah ada video eh fotonya kita perpanjang karena saya ingin membuat videonya membuat durasi videonya itu cukup panjang jadi saya perpanjang oke saya rasa sudah cukup lalu kita klik centang setelah itu kita boleh menambahkan media, efek, hamparan, teks atau tulisan tangan. Nah, di sini saya mau menambahkan teks. Oke. Okay. Di sini saya membuat mau membuat video jenis-jenis vlog. Oke. Okay. Untuk uh, style foam nya boleh kita cari di toko asap kinemaster nya nah kita tunggu dulu jaringan kurang bagus guys oke okay. nah di sini sudah banyak style style uh, foam nya kita bebas mendownload style formnya itu guys. nah di sini saya ingin mendownload form yang josephine sense. oke okay. kita unduh dan terinstall oke okay, di sini saya yang mau Membuat jenis home nya itu uh, jenis Tamil atau ini regular, karena saya rasa lebih bagus, guys. Oke, okay. kita buat animasinya di sini. Ada banyak anim animasinya, Anda tingkatkan dan banyak lainnya oke okay, ada huruf demi huruf nah di sini saya mau buat video eh, animasinya itu huruf demi huruf dan kita boleh mengatur durasinya. oke okay, kita centang lalu kita cut Sini ada gambar gunting kita tinggal pilih pangkas kanan atau perihal. Oke, okay. kita tambahkan lagi media sini. Saya mau menambahkan foto lagi untuk membuat animasi-animasi gitu, guys. Jadi, saya crop dulu. sesuaikan lalu kita buat animasinya kita buat animasi yang cocok menurut kita guys, sini ada sembul ke bawah nah saya rasa ini lebih cocok dan kita atur durasinya setelah itu klik centang Oke. Okay, kita kita tambahkan lagi media atau foto. Lalu kita crop. Lalu kita sesuaikan setelah itu kita belakangkan dulu biar lebih rapi oke kita buat animasinya animasinya sama seperti yang pertama yaitu sembul ke bawah nah kita sesuaikan dulu karena saya ingin menambahkan uh, media atau foto satu lagi jadi saya uh, sesuaikan dulu atau ya kita crop dulu oke okay guys kita crop lagi biar muat satu media lagi nah sini saya tambahkan lagi media uh, masuknya foto satu lagi lalu kita crop lalu kita sesuaikan Nah kita belakangkan biar lebih rapi oke okay guys lalu kita buat animasinya kita sesuaikan lagi kita buat animasinya sama seperti sebelumnya yaitu sembul ke bawah nah kita klik, klik centang kita review dulu nah di sini ada salah ya guys disini saya buat topeng nah topengnya itu bentuk bulat jadi saya mau menggantinya biar lebih rapi oke seperti ini jadi seperti ini guys kita sesuaikan dulu oke Nah, seperti itu, guys. Kita boleh crop lagi. Kita klik gunting. Lalu kita klik pangkas ke kanan. Biar lebih rapi, guys. Ini cara yang lebih yang lebih simpel dan menggunakan cara gunting. Menggunting dengan instan, guys. Oke. Okay. Oke, okay guys, untuk menambah audionya atau backgroundnya kita boleh tinggal klik audio dan suara atau merekam langsung guys oke okay. nah untuk menyimpannya kita tinggal klik tanda bagi lalu kita export kita bebas di sini saya membuat resolusi videonya uh, 100 1080p lalu kita export dan kita tunggu Oke okay guys, sudah tersimpan. Nah, kita boleh men-share ke siapapun. Misal ke Youtube dan lain-lain. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini guys. Gimana guys? Jika kalian suka video ini jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih.